Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Biar makin semangat kita lihat postingan foto Abang L Yang memakai peci di ya, Masya Allah anak soleh, anak ganteng, penyemangat Kedua orang tua dan banyak orang Dan mudah-mudahan baby L selalu sehat Selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Masya Allah selalu dibikin happy ketika melihat Foto-foto Abang Fatih. Inilah penyemangat kita semuanya. Kemudian juga di sebuah kalimat yang diunggah oleh akun elfat 21 Ini mengenai KPI, persahabat. Perhatikan, di sebuah kalimat yang diposting. Komisi Penyiaran Indonesia sudah selayaknya dilakukan evaluasi atas tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik seperti Gosip, infotainment, rumpi, dan penayangan artis lainnya, sebenarnya isinya membuka aib-aib para orang-orang terkenal. Bukankah lebih baik prestasi dan hal-hal yang positif saja yang ditampilkan? Apakah tidak ingin membantu Indonesia lebih baik melewati apa yang disiarkan di TV? Diakui atau tidak, penurunan dan kemerosotan moral di negara kita ini sangat luar biasa. Salah satu penyebabnya karena tontonan yang tidak sehat. Tidak apa-apa memboykot orang-orang yang melanggar hukum. Tapi bukankah tontonannya harus berkualitas juga tuh? Itu pertanyaan dari fanbase Leslar. Mengenai KPI persahabat yang harus mengevaluasi atas tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik. Doakan saja mudah-mudahan idola kesayangan kita terkesus. Tentunya tidak terjadi hujatan bulian lagi persahabat ya Mudah-mudahan KPI juga ini mendengar tentunya pernyataan komentar dari fanbase Leslar Kita lihat persahabat ada informasi penting untuk kita semuanya langsung dari KPI Diunggah oleh akun Tim Boy Les Tifati Leslar Lovers Perhatikan persahabat Soal permintaan publik yang meminta kedua belah pihak Sama-sama tidak diberi ruang di lembaga penyiaran itu harus dipertimbangkan Hari ini aja, ada puluh ribuan komen dari dua pendapat yaitu Boycott Lesti Bilar dan Lesti Selalu di hati KPI sebagai regulator penyiaran akan berdiri netral bahwa KPI tidak memihak ke satu pihak pun dalam membuat keputusan yang akan diambil. Selain Boycott Lesti, banyak sekali orang yang memberikan dukungan. Ada yang menceritakan fakta-fakta ada yang memberikan perspektif bahwa si korban harus mendapat dukungan, kekuatan, agar tidak terjadi hal yang sama. KPI meminta lembaga penyiaran mengedukasi publik tentang KDRT dan tidak ada hubungan soal rating. Jadi KPI tidak ada wewenang untuk boykot Lesti karena Lesti korban. Poin penting bersahabat yang kita dapat ambil. Kalimat jadi KPI tidak ada wewenang untuk boykot Lesti, karena Lesti korban Alhamdulillah persahabatnya Lesti Kejora tetap bersinar Seperti namanya Sang Kejora Dan buat Bilar pun semangat Buat sayangi istri dan anak Amin Kita selalu ada di samping Lesti Untuk mendukung, mensupport apapun Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora Selalu bersinar, selalu memberikan karya terbaik kita lihat juga ya di kabar selanjutnya. Ini ada postingan momen saat Rizky Pilar datangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk wajib lapor. Tentunya Papa Bilar ini sampai lari kabur persahabat ya. Tidak ingin tentunya diwawancara menghindari wartawan langsung kabur memakai jurus ribu bayangan di persahabat ya. Masya Allah. Apabila Bilar detik, detik langsung naik ke atas persahabatnya menghindari wartawan Bersama kuasa hukumnya juga persahabatnya Masya Allah Dan terlihat sangat fresh banget ya Papa B Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus dan mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik Kita lihat juga persahabat ya Di beberapa tanggapan kita lihat dari akun, yayan underscore mengatakan Akhirnya setelah sekian lama ada juga adegan yang bikin kita ketawa katanya <guluh> Wajib lapor pakai jurus seribu bayangan Ini keren banget Selanjutnya kita lihat juga di unggahan bu Firni Bang Ungga, tentunya kabar Wajib lapor Rizky gunakan jurus ninja Hindari wartawan Hingga komentar pun tentunya banyak diberikan Salah satunya dari akun, Nuraziza mengatakan Mantap bang, mending lo kabur pakai jurus Ninja Hatori, kan katanya love di boycott. Jadi ngapain juga ngeladenin, wawan butuh cuan red dari lo bang, sambil mikir takut kepleset. Yakinlah semua akan indah pada waktunya. Virus Leslar, kami yakin Bilar bisa berubah jauh lebih baik, amin. Katanya bisa mendoakan mudah-mudahan Rizky Bilar bisa berubah dan bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga dan rumah tangganya. Selanjutnya disimak juga, ada potret ayah kejora Enil dan Abang El, momen saat umroh, dan ada sebuah kalimat yang diunggah oleh ayah, Alhamdulillah, katanya itu, Masya Allah, sehat terus untuk orang tua Lesti, kita selalu yakin bahwa orang tua adalah tentunya yang selalu mensupport selalu menjaga, dan selalu melindungi sang kejora kita, Masya Allah, luar biasa. Hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Leslar Semoga kembali rukun keluarganya, rumah tangganya bahagia Kita lihat juga persahabat di kabar selanjutnya Ada pengumuman penting langsung dari Indosiar. Ini penting mengenai konser, sahabatnya Leslar Yang tentunya beritanya beredar di mana-mana Yang pertama, pengumuman penting ini Indonesia tidak pernah membuat Baik poster maupun program konser cinta Leslar bersendi kembali yang marak beredar di media sosial Indosiar tidak bertanggung jawab atas penyebaran berita bohong tersebut dan penggunaan logo tanpa seizin pemilik hak yang sah Indosiar dapat diduga sebagai pelanggaran hukum tuh persahabat yang nyebarin berita ini hati-hati persahabat ya. jadi jangan sampai kita tentunya tertipu dengan berita berita bohong belum resmi langsung dari Indosiar mudah-mudahan Leslar selalu bahagia dan mudah-mudahan Lesli kejuara. Bisa memberikan kebahagiaan lewat penampilannya di televisi kembali, amin Kita masih menunggu kabar terbaru, kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan Kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti, tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bami Jangan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh